Jadi di sini kota-kotaan ini ya, ini ada 36 puluh enam. Wah ini kak mainan SD ini, main tarian. Wow ini dia kak nago nago hitam. Naga toh ya? Wow, Entah, wana, ya Allah. Wow. wow. Apa ah, lagi? Wow. wow. ya aku buat video unboxing direlawannya oleh adek aku, Pipa. Nah, jadi kamu bisa panggil dia Pipa or Pika. Kalau aku biasanya ngepika atau Papa ya, <tuk> ya. ya. okay, ya, <tuk> <tuk> Jadi di sini di depan kamu ini kalau sudah beli kotak kotaan jaman istri Jadi di sini kotak kotaan ini ya. Ini ada 36. ya, Mana? 5 kali 6 berapa? 30 36. Terus apa yang beda? <tuk> iya, Eh, nih beli ini kemarin 18.000, 18.000 bagi 36. Berarti 500 ya siko. 18. Hmm. No, iya. <laughs> no, <honey. laughs> 18 bagi 36. 36 kan 18 sama 18 36. Nah, no, ya Ini Iya, 2500 berarti. Nah, 500 berarti ini siko. Kira-kira apa sih isinya weh? Ini buah sebenernya. Nah, cek ini nanti. Itu guys, berapa nah? Coba, bener nah. ya? Kita buka disini, Kak. Kita langsung cek ini, Kak. Nah, ada. Jadi, kok isinya ada loh. Buka. Kau dapet... Ini yang nih, guys. <laughs> pita! Ada ah, dapet pita. Aku dapet Sebelah stiker aku? Hello Kitty. Nah. Ini apa ya, guys? nah stiker aku ini apa yaom kalian tau tidak nah ini apa ini itu adalah... guys kamu tau tidak oh ini tiup ya, tiupan -tiu -tiu tidak balon ini balon balon balon <tis> <tis> kita balon kita buka lagi eh. oh, okay, Gini, let's ya oke leh ini yang ketiga aku wow, wow. akhirnya dapat cincin nikah wow cincin guys nah cincin. Aku dapat cincin nikah guys iya. wow dapat kunci kunci ya sampai tadi guys balon-balonan oh, tadi balon bisa apa wah ini kak mainan esda eh. ini mentarikan yang oh gang singir cewek iyo cewek cewek dia juga tuh eh aku terus dulu betul betul dulu ya betul betul dulu hmm. kalung dah sih ini kalung dah si Koli. kalung kalung sama udah dapat oh sama mau kalau juga untuk ponsel luaran kami juga tararar tarar wow tato tato kok benar tato. tato tengok gak pintu kenangku oh iya nah Salah. Ya, berapa terus guys, skip kancah tadi napa kita wacalah oh. kita buat untuk ulasan iya tahun baru balon balon balon balon ya stiker kuku lagi oh, nah. ya Allah, ya Allah. <laughs> <laughs> wow, nah, ini dia kan nago nago ipam. Nah, nontoyang kan eh pakai tato Nah, jadi pasang di kan. Oke, bahan itu terus di sono dia. Uyoh. Uyoh. Nah, banyak ludah di sini. Oh, <laughs> ya <yuk. laughs> okay. okay. oh, Next, next, next. Noh, sama. Hmm, Go dapat kalu. Noh, aku di bagus. Wow, wow. Sebel, sebelan, eh? artistik tempelan kuku. Wow, aku dapat yang ini mini the puff. Eh, ini dap mini. Depu. mini, mini depu? Bukan mini the Ini, ini adalah making most people Yay, okay. yeah, yeah. aku dapat lagi cincin. Dua wow, dapat cincin Wow, aku dapat pita. Wah, oh, jadilah untuk kado ulang tahun. Nah, ada kado ulang tahun pun anak Aku kan pakai udah pakai. Wow, oh ini balon nih. Eh? Ini balon nah, terus nice. kalung lagi kali keempat. Tadi kaki gak ada. Nah balon lagi. Hmm. Nah yang ini Allah lucunya gamel Jerry. Nah juga ini lebih lucu lagi nih babi. A wow. Apa lagi wow, wow. singo macan hitam. Wow. Entah ah, waduh ya Allah gilo gilo gilo gilo gilo gilo. gilo. Atau lagi keren ya? banget stiker kuku smile. Kuku smile. Eh, Doai. M, M, M, M ini, M. Tadi aku ada P, Y. Kalau A, itu cet, aku. Aku ada A, itu aku. Kalau kan P, kalau kan P. Kok kan P. Wow! Cheat! Sambung, jeat! Bambang Nah, ini adalah perkara lagi. G, eh, apa C. Huruf C. Aku juga. Cet. No, Z! Z, mah. Nah, ini terakhir ya, Guys. Yang aku buka. Nah, yang juga aku juga terakhir. Aku buka yang terakhir. Ambet tuh isinya. Tada. Ya. Nah! Uh. beruntung beruntung Wow. Ku ku ku. Kau make ini. Pecah itu. Pecah banget. <laughs> Bodoh Nah eh, jadi eh, sebanyak 36 kotak tadi Prioritas banyak dapat dapet ini Ini lah yang jackpot-nya menurut aku eh. Oke okay, guys, mungkin cek itu dulu video hari ini Karena aku sama Tika nak challenge niup balon Ya sudah ini, nanti kita bakal buat video baru lagi Jangan lupa, kalau kalian senang dengan video ini Kalian tekan tombol like Kalau kalian gak senang dengan video ini, kalian bisa dislike Dan jangan lupa ke-share teman-teman kalian, alright? Mungkin itu baik video hari ini jika pesan aku, jangan buyan Bye-bye! Marloune aux yeux de fille.